selama banget matchmakingnya. Apakah anda ingin memperluas jangkauan matchmaking? Anjing Wah wah wah lu penteh kue nanti cepet tua deh. Enggak aku nggak ingat. Apa? Siapa ya, bukan aku? Makanya, katanya Eh itu ya start ya, tuh udah lama-lama dia nggak start. Makan itu lagi galau. Aku agak kesabaran. Sabar aja, ada dipakainya juga sama-sama aja. Sabar aja, tar. Ah monyet sampai aku mati. Tadi grup di layar enggak follow-followan. Iya, Bang, di layar masuk grup aja. Daripada membiar timadunia kenapa pakai itu? Makanya bawain udang biar Kakak Brenya enggak makan. Ini enggak mau gak mau makan dongdol 1 kilo kemarin. Iya, Teh lagi pengen malakin Kakak ke Ipar parbot beli ini. Enggak mendingan so sopi aja, bisa dapat banyak, sabar. Yuk mabar dong, Cenahayu. Ayo. ayo. Masuk di grup aja bang, tuh aja di grup aja di layar Anjel lah dia, Cok. Good morning, habis streaming Good morning, bapak, udah bangun Makasih bapak tinggi, berkas lo dimudahkan rezekinya lancarkan rezekinya lewat gerakan sebagai apa yang bapak kasih sama ketiga ulas Bepitnya depan yang masih selancar rezekinya aloh, siasak so, keboin ya Mari Fred. Eh Bapak tadi aku ngegak Bruno ya Pak ya sembilan juta Pak sembilan eh, juta sembilan ribu Diamond kempret kempret Guys, <laughs> tengok ya ngekor nih ke Bruno cok, Tidak usah sih. Lihat di sana Lancelot teh ya, perang komedian teh mana page nya alien bisa tid tidur juga ya. Salah. enggak Bang aku mangga ngasih Star ke abang salah kali ya Bang. nah santai bolanya ada apinya ya enggak ada oh ada, ada, ada. Wih ini sebruno si keren banget sih nggak jadi nggak jadinya selalu keren banget Februari pakai madun mati berapa cina belum baru mulai nggak bisa turtle bed oh uh, ada minselot mantap ya guys mantap bang So, bau berarti banyak under 8 kamalah nggak tau lah mang lah astagfirullah mang bau kali aku mang hari ini mang bang Mate yang bang Mate yang hebat terbaik mantap mantap bang joy ini gara-gara belum mandi katanya bang fahmi tinggi bang berkasal dimudahkan rezekinya lancarkan rezekinya sebagai apa semoga abang kasih sama kerja belas kenapa yang mesti selanjutnya lebih sempurna eh, hey, sumpah, aku udah mandi. Coba subuh, subuh aku mandi jam 5 Cuk, anjir! Udahlah farming dulu lah, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tumpah aku udah mandi ya bang untuk subuh astaga jam lima aku mandi cow astaghfirullahalazim Allah senang bang Wahyu senang ya Menurut. Jangan luar terus lo ih Bruno mau nggak bisa ah tukang mati aku cok jangan menurut, menurut, menurut. jangan lo jangan lo jangan, dulu, jangan dulu. ih aku dikejar dong Allahi walahi aku dikejar wow uuu uh -huh. Ih, aku dikejar sumpah kentut terus ah. lah pusing aku mereka asik war aja nggak bisa lah Bruno belum sakit guys mabar kacara gas kan kan kan kan dudududu jangan jangan luar terus bang bang Allah madun ini yuk. bang wa bang wa mati kau oh, oh, enggak enggak <laughs> enggak mantap mantap mantap mantap berikan aku bolanya bermati mati aku bangke bangke, kan ah, besi ya, ah. Anjir <laughs> jago itu matil deh, masalahnya tukang tukang ah bodong bodong ah, wah udah mati kita cok-cok anjrit anjirit, dah. Bang Joy, Bang Joy, mundurlah, mundurlah. Makanya jangan luar mulu dari tadi, dari dari subuh ya, dari jam Asik war waraja Aku kan belum jadi, guys. Ya Allah, guys, guys, so kan jadi aku ketinggalan, cok. Tolonglah, jangan luar mulu, cok. Penjimah mundur mundur jangan luar bang bang ampun deh Matilda A A mati mati mati kok nggak jadi nggak jadi ini pasti uang pakai lanjut mengirim <laughs> mati aku coba <laughs> buru <laughs> jadi apa terus-terus injir ya, aku jadi kau yang anjing lo hmm. eh tuh tut ya Hah? Mandar. Mundur ya, mundur. Sabar, sabar, sabar. Kenapa aku ya ganti kok? aduh dulu, dun, jangan dulu masuk. Yuzong, Yuzong, kau jangan mengingoy. Ya? Aduh, anjir, tunggu lah bentar. sok-soronglah kau lancet dan jim bolak-balik. Ulti pasal merame bolanya nyebar katanya. <gulis> Oke okay, mau koleksial dia nyebar ya. Tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu. Makasih ya. Turu turu turu turu Sakitnya perut dulu, guys. guys, lo dulu, guys. Ah, anjrit, lo, Gue minion, cok, cok minion, cok. Ah, mati cok. enggak sanggup. Co. Sanggup. Gue mainkan tangan kok enggak sanggup. Ih, kenapa jelek early ya ininya? Enggak sanggup aku ya. Anjir. Bunyinya oh, kenapa sih? Enggak sanggup aku one way. Lambaiin tangan.